Kalian masih ingat nggak sih warga Konoha? Tanggal 19 Februari 2021 Saat kejora Bunda Lesti Ini persahabat ya Lagi live osas komentar Wow Ini saat Bunda Lesti kejora live bareng hip 500 Persahabat ya dan apabila di situ berkomentar, "Oh iya, oh iya, sok sok," katanya nggak lihat ya. kau Lesti Kejora, aduh, melihat ke gesrekan dan kekiutan ini, Masya Allah banget ya, bahagia sekali kita." Alhamdulillah, les lari memang pasangan yang sangat luar biasa. Dan kita lihat juga persahabat ya Bapak Bilar Saat itu juga berkomentar Oke okay, aku patuhi Aku lakukan apa yang bisa aku lakukan Aku gak buang waktu-waktu kak katanya tuh Aduh masalah banget ya <laughs> Pasti warga konang ngikutin banget ya momen spesial saat bunda lesi kejora live Dan dikomentar oleh Bapak Rizky Bilar Dan kita lihat juga nih Bapak Bilar sampai berkomentar Sombong dedek Lesti, aku dicuekin, dah lah. makan rajasi aja lah aku katanya tuh ya Wow sempet-sempet ya Bunda Lesti cuekin Papa Bilar tuh Masya Allah banget, semoga bahagia selalu Langgeng terus rumah tangganya dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat juga nih bersahabat ya di sini ada kalimat komentar juga yang diberikan oleh Papa Bilar jaga omongan jaga hati jaga rumah wow itulah kalimat atau pesan yang disampaikan oleh Papa Bilar lewat komentar di live nya Bunda Lesti ini khusus untuk Bunda Lesti jaga omongan jaga hati dan jaga rumah kata Papa Bilar wow masya Allah dan berikutnya bersahabat kita simak juga di unggahan Ibu Siwi Ibu Siwi memposting info di persahabatnya soal acara dandut Akademi 5. Disimak di kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Heboh, seru, lucu, yuk nantikan momen audisi DA5 yang tidak akan terlupakan melihat aksi peserta dan ekspresi para juri. Kebayangkan bagaimana hebohnya dalam The Academy 5 Audition mulai Rabu 29 Juni 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar dan video.com. Ini info pentingnya untuk warga konoh hari Rabu tanggal 29 Juni akan ada acara dangdut Academy 5 Audition dan kita simak persahabat di kolom komentar. Ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan nih persahabat ya. Dari akun Fitriya Duri 008 mengatakan, Ibu kok tak ada Rizky Bilar? Tuh ada sebuah pertanyaan nih, kok nggak ada Rizky Bilar di acara tersebut? Dan kita simak di jawaban dari Yosi 79. Ini baru audisi, selesai. Semoga pas kompetisi live ada Bilarnya Halo aja dulu, semoga pas kompetisi dedek juri Bilar hostnya Pasti tambah seru serubuk Harsiwi Ahmad, amin Doakan yang terbaik saja, yang mudah-mudahan ada kejutan Untuk kita semuanya, persahabat ya Papa Bilar bisa gabung nih Satu acara dengan Bunda Lansi Kejora di Indosiar Dalam acara Dangdut Akademi 5 Dan selanjutnya juga, persahabat ya Bunda Lesti Kejora ini masuk ke lambe gosip nih Soal video semalam yang diunggah Bapak Bilar Dan video tersebut juga sudah dihapus Permintaannya Bunda Lesti Kejora nih persahabat ya Ini terlanjur sudah menyebar nih persahabat ya Hingga masuk lambe gosip Gemesnya ekspresi Lesti Kejora yang kesal di kan saat miliki tas baru Karena tak ingin pamer Leslie ngapain di posting posting pamer pamer ke orang tuh persahabat ya Ini membuat kita bangga warga Konoha karena Bunda Lesti Kejora ini gak suka pamer Dan ekspresinya sangat menggemaskan nih persahabat Dan di postingan ini pun menuai banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari Reta Alfareta mengatakan video cuman beberapa menit dihapus dan keburu di up sama fans dan ujung-ujungnya banyak yang bilang lebay. Ya elah salah mulu jadi bilar lesti rezeki ngalir teruslah buat kalian berdua amin. Lagi-lagi persahabat ya komentar tidak sedap nih persahabat didapatkan oleh warga konoha karena video yang cuma beberapa menit saja dan sudah dihapus Ini udah keburu menyebar dan langsung banyak sekali komentar-komentar negatif Karena Bunda Lexi Gejora itu dianggap lebay katanya persahabat Masya Allah ini netizen Yuk kita semua doakan yang terbaik yang mudah-mudahan Bunda Lexi selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat juga persahabat komentar dari Lesnar al ikut menanggapi ini laki sarkas ke yang selalu bilang, Bilar nggak pernah beliin tas. gak kayak si A, si B. Padahal sebenarnya, Bilar sering ngasih cuma nggak di videoin. Nah, dia bikin video ini, tujuannya ceng-ceng-in Tapi karena istrinya suruh ngapus, jadi IGS-nya bertahan cuma 9 menit. Bahkan, Lesti DM-in fans biar dihapus atau di tag nih persahabat ya kita simak aja ini ada dm bunda lesti kejoran nih persahabat ya yang tentunya suruh menghapus video tersebut kita lihat bunda lesti sampai memohon maaf nih mohon maaf hapus dong postingannya kan yang post juga udah hapus terima kasih tuh persahabat ya kalimat dm dari bunda lesti Kejora nih ini langsung menyuruh untuk dihapus videonya persahabat ya Inilah kebanggaan banget ya untuk warga Konoha Idola kesenggan kita tidak mau pamer Bunda Leslie kejuruh sampai kesel dan tentunya nangis ya Ngambaknya luar biasa saat di oleh Papa Bilar Dan Papa Bilar pun mengikuti keinginan Bunda Leslie untuk menghapus video tersebut Dan diperhatikan persahabat ya Langsung tujuan Papa Bilar yang tentunya sesuai dengan kalimat komentar diberikan oleh Analista Arafatih tadi bahwa Papa Bilar itu tujuannya untuk ceng-cengin netizen yang persahabat ya biar nggak salah paham karena Papa Bilar disebut nggak pernah beliin barang-barang branded untuk Lesti Kejora. Kita sebagai fans sejati selalu mensupport yang terbaik dan selalu mendukung apapun itu buat Lesti dan pilar Berikutnya juga persahabat ya disimak ada info penting persahabat ya hari ini bakal ada acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com jam 5 sore. Jangan lupa persahabat ya untuk selalu mendukung acara-acara idola kita terutama acara Poles nih Kepoin Lesti di aplikasi video.com.